Kain lap ini berfungsi untuk apa nantinya? Kalian bisa lihat tutorialnya kali ini, dan jangan sampai di skip biar kalian nggak ketinggalan informasinya. catnya Cat mulai ngelupas guys kita kan, saya sendiri kan Pun kembali dengan episode balas topi lagi. Nah, untuk kalian yang menanti episode ini, terima kasih banyak, dan aku minta maaf banget. Udah lama gak update tentang topi ini ya, karena kalian tau sendiri Aku juga di samping membuat konten, aku juga masih bekerja, bukan full di konten. Jadi, kalian pahamlah gimana kesibukan dunia kerja, nah. Untuk kali ini aku akan bahas tentang kebersihan topi. Jika kalian sangat care dengan pakaian kalian, contohnya topi ini salah satunya ya. Karena ini termasuk pakaian atau yang kalian pakai di tiap harinya, dan kalian sangat suka untuk memakainya barang apapun itu kan pasti akan merawatnya kan. Nah, aku punya salah satu cerita pengalaman pribadi ya ini. Di saat aku ingin memakai topi dan pada waktu itu, <Sihas> <Sihas> <Sihas> <Sihas> <Sihas> <Sihas> oh, banget sih hari ini. Ya tapi ada apa hari ini? <Sihas> Wah, ini pasti gara-gara Memang sebelum-sebelumnya aku selalu pakai topi kemana-mana seperti contoh, saat aku jalan-jalan atau keluar rumah deh pasti pakai topi apalagi kalau keluar raga seperti sepedaan, lari atau sekedar jalan-jalan keluar pasti pakai topi dan setelah pakai, digeritakan itu aja nggak dikeringkan, akhirnya jadi seperti itu nah, sekarang sebelum mulai kita akan persiapkan topinya dulu yang tadi, yang masih kotor kita lihat dan kali ini aku akan siapkan topiku yang satu ini yang merah tadi yang baunya gak enak nah yang satunya ini ini juga kotor sama satunya juga ada empat kali ini yang kotor ya nah untuk kali ini kalian simak videonya sampai habis ya jangan sampai di skip biar kalian tahu detail kotornya dimana dan nanti setelah dicuci kalian bisa melihat hasilnya kita mulai dari topi yang merah ini ya New York yang merah kalau dari jauh gak kelihatan kotor nah ini coba aku ambil ya aku dekatkan ke merah nah kalian bisa lihat ini aku fokusin dulu ada bercak percak putih seperti jamur itu itu penyebabnya adalah keringat keringat kalian yang mengering bisa seperti itu guys nantinya dan ini ada telur nyamuk jadi kalau kalian naruhnya sembarangan di tempat-tempat tepat kayak aku, hasilnya kayak gini, ditelurin nyamuk guys. Jadi ya kalian harus simpan dengan hati-hati topik favorit kalian. Nuh, seperti itu. Ada kelihatan bekas keringat itu yang mengering, akhirnya jadi putih-putih bercak itu. Dan ini mau bukan bau, bau kecut lah seperti keringat kalian ya. Jadi kalian gak usah heran. Coba kalian ingat-ingat ya, kemarin habis dipakai dari mana, pasti keluar keringat dan membekas seperti itu. Untuk bagian dalamnya, ya sama juga. Keluar putih-putih juga. Jadi nanti kita bersihkan bagian dalamnya juga sama visornya juga ini ada item-item itu itu juga tururnya nyamuk itu ya hitam-hitam ini habis ini kita bersihkan secara total nanti kalian bisa lihat hasilnya setelah dicuci oke okay. yang perlu kalian siapkan hanyalah nama sikat ini bukan sikat baju nah ini sikat khusus lembut banget kecil tapi multi fungsi namanya adalah sikat bulu kuda aku beli ini dengan harga cukup 35.000 aja untuk satu piece sikat bulu kuda ini ini lembut banget sumpah jadi, ini enggak akan nggak kain lain topi atau apapun yang barang kalian sayangi, yang terbuat dari kanvas tentunya lebih prefer pakai ini karena ini bisa menjaga kainnya. Serat kainnya enggak akan tergores atau tersayat. Jika kalian hanya memakai sikat baju yang biasanya, biasanya kan agak keras tuh. Kan harus hindari itu karena bisa merusak kainnya Kita taruh. Ada sabun. Nah, sabun itu sabunnya mereknya terserah. Kebetulan adanya ini. Jangan pakai deterjen karena deterjen itu bisa memudarkan warna. Kandungannya itu ada kandungan kimia yang lebih keras itu. Kalau di soft clean daya ataupun itu bisa merubah warna jadi prefer pakai sabun mandi atau sampo, karena ini kan untuk kulit jadi bisa melindungi warna kain nggak akan mengutar Insya Allah oke setelah itu kan bisa kain lap nah kain lap ini berfungsi untuk apa nantinya kan bisa lihat tutorialnya kali ini kan jangan sampai di skip ya kalian nggak ketinggalan informasinya. Oke. Okay. Setelah ini kita akan praktek dan kita geser nggak di sini karena ini ruangan kelsa jadi kita pindah ke ruangan yang ada air airnya jadi aman. nanti. Okay. Nah, disinilah kita akan mulai praktek untuk mencuci topi kali ini. Kita siapkan dulu bahan-bahan yang tadi ya udah siapkan lalu Kalian siapkan satu ember atau beberapa mililiter air ya terserah terserah untuk berapa milinya kalian kira-kira aja secukupnya berapa topi yang akan kalian cuci dan kita ambil topinya nah kita mulai dari topi yang ini kan bisa lihat dari ceritanya tadi kita akan membersihkannya bagian yang kotor-kotor aja ya pertama-tama kita ambil sikatnya bulu kuda atau kalau kalian nggak punya kan bisa pakai sikat gigi guys yang bekas aja ya jangan pakai sikat gigimu nanti bisa menggiat gigi kalian nah pastikan udah lembab ya lalu kita campur sabur seperti ini nah. <tuh> kita langsung incar bagian yang kita mau bersihkan yang kemarin yang kemarin yang tadi video di video yang tadi aku kasih detail yang kotor jadi bagian sini kita kasih aja cara merata ingat satu arah aja ya jangan sampai dua arah karena bisa merusak lainnya pelan-pelan aja tapi nah, pasti yang penting kita menguasai guys nah seperti ini ingat satu arah jika kalian kesini kesini aja ke kanan aja sampai airnya hilang ya atau sampai busanya hilang dan ditambahkan air nah jika rasa sudah kita bisa bergeser ke atasnya ini ini juga kotor sudah terasa kurang kita tabihkan aja Seperti yang tadi Di ulang-ulang lagi topi pakan, kintong lagi, seperti baru guys. Ingat satu arah, jangan sampai dua arah biar kain kalian seratnya tetap aman seperti baru. Dan jangan pakai deterjen, ingat itu ya. Kecuali kalau kalian pakai topi-topi yang biasa atau ya yang Nggak seperti inilah, nggak perlu perawatan khusus, boleh pakai deterjen terserah kalian sih. Kalau kalian sayang topi, ingin merawatnya dengan baik, ya pakai sabun. <tuh> hmm, sekarang bagian dalamnya. lidahnya ini, ini kan kotor ini ya. dan ini bagian ini biasanya kotor, sering tidak pegang tangan lihat dari nam, <tuh>, lumayan hilang guys bercaknya, nah cukup ya. biar pisahnya bilang Di bagian sini jadi, bagian sini harus tetap dibersihkan. Hmm, jika sudah hmm. bagian belakangnya juga biar bersih sekalian guys bagian pelatangnya kalian balik lalu kalian kosok-kosok pelan-pelan seperti yang tadi satu arah aja agar menjaga serat kainnya oke okay, kita selesai kita bagian tengah-tengahnya sini ya ini nih ya ini langsungnya ke atas ya kurang kita satu arah biar tidak merusak atau tertekuk topi ya. dulu bagaimana yang masih ada busanya atau kira-kira masih tersisa sabun yang menempel nah jika rasa udah bersih kalian bisa nah gunanya sekarang lap ini atau microfiber kalian bisa mengeringkan agar tidak terlalu basah ya di lap-lap lah jadi, seperti kayak kalian ngerap dulu, jadi biar enggak terlalu basah, biar diserap oleh kainnya. Ini biar cepat kering. luar dalam merata ya Nah sudah Jadi sudah selesai kalian keringkan jangan sampai di matahari ya di bawah sinar matahari karena kan bisa memutarkan warnanya matahari kan sinarnya panas tuh jika terlalu lama kan bisa memudarkan memudarkan warnanya ini jadi usahakan di angin saja atau di bawah teduh, di tempat yang teduh atau tempat-tempat yang anginnya terasa sejuk jadi cepat kering kena angin jangan sampai kena matahari ingat oke kita jemur yang ini ya Saya sudah aku membagikan cerita beserta tips and triknya tadi ya dan untuk next episode apalagi kan bisa sarankan ke kolom komentar dan kan bisa klik tombol like nya jangan lupa jika kalian suka dengan bahasan kali ini oke okay, selanjutnya mungkin aku akan acak deh update nya sekali ini karena kan bisa cek playlistku berkala ya karena aku sering update mungkin setiap minggu lah aku usahain update Nah untuk kali ini, cukup sekian aja ya. Dan jangan lupa share e Bye.